Kita ketahui bersama, belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Dalam praktek pengelolaan keuangan daerah. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari empat klasifikasi, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Pada video kali ini, kita akan membahas belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek belanja operasi kemudian dirinci atas beberapa jenis yaitu belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja bunga belanja subsidi belanja hibah dan belanja bantuan sosial Mari kita bahas secara cepat jenis-jenis belanja operasi ini, mulai dari belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan atau anggota DPRD, dan pegawai ASN. Belanja pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai tentu dengan ketentuan yang berlaku. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dengan berpedoman pada peraturan pemerintah Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah Kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN Setelah mendapat persetujuan menteri Persetujuan menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Dari menteri yang menyalahkan urusan pemerintahan di bidang keuangan Yaitu menteri keuangan dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan tersebut yang mengatur harus mendapat persetujuan, maka menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melakukan penundaan dan atau pemotongan dana transfer umum atas usulan menteri dalam negeri. Selanjutnya, mari kita bahas jenis belanja operasi berikutnya, yaitu belanja barang dan jasa. Perlu dipahami, belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau kepada pihak ketiga. Tujuan dilaksanakannya pengadaan barang atau jasa adalah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Selanjutnya tentang belanja bunga. Sambil kita menanti pengaturan lebih lanjut, maka belanja bunga yang perlu diketahui digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Selanjutnya, mari kita bahas secara singkat belanja subsidi yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Di mana badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta dan atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi, terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hasil audit tersebut merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Kepala Daerah. Kemudian kita lanjut dengan belanja hibah. Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan. Pemberian hibah dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan selanjutnya kita bahas belanja bantuan sosial di mana belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan Terjadinya resiko sosial Kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran Sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan Kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Demikian sedikit pembahasan kita tentang belanja operasi Silahkan dikomentari dan kita dapat berdiskusi lebih intens Kita akhiri video ini dengan salam bersama Tetap semangat